Wah setan nih waktu ada setan. Terserobot. Ini setan. Itu setan. Ini setan. Ini setan. Itu setan. <tuh, tuh. Ya. satu dua tiga wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah ah, satu, satu, satu oke okay, sudah tan ini setan <guruh> setan wah eh wah eh eh eh Wih, wih. satu, dua, tiga, Wah, itu kenapa? Hehehe, Nah, ini setan, ini setan, ini setan. Setan, hahaha, <laughs> setan, tuh, wah, sepuluh, ini setan, ini setan, setan. Kau tunggu dulu, wah, hehehe, <laughs> sup, sup, sup. Weee Satu dua tiga satu dua tiga Weh L O F Satu Ngele <laughs> Hahaha Ya adu sumber satu <laughs> Weee What the L, -L, -L. Otak gadah Hu Weh, weh. weh. Eh? Oke. Hah? he he he. Aduh, sakit aku sakit nih. Oh, ya? Wah, hot. Kenapa ini satu ini setan? <laughs> ini kenapa setan? Iya. Yeah. 2 wow. Satu dua tiga. <laughs> setan. <laughs> setan. Hai gak bisa hahaha hahaha bisa weh weh setan setan Waw atas aku jaget jaget wah wah wah. satu dua tiga satu tiga otak waw gak nggak bisa nggak bisa nggak bisa kok di atas bibu di atas bibu di atas bibu tuh di atas siapa iya iya setan enggak satu dua tiga satu dua tiga 1 2 3 1 tiga 1 3 1 2 3 1 3 sudah 1 2 Ya bisa Dan <tuh tuh>. anjingnya Itu anjingnya Itu anjing Itu anjing. Itu anjing. Itu anjing. <tos> ha. Ah. Itu anjing. Nah, ini anjing. Anjing. Wah, ha, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sitan Sitan oh, si <tuh> Wah, Sitan Wah, wah, wah Satu, dua, tiga Otak Satu, dua, tiga Bob. Otak Satu Yeah